Woo! Wow, Ayo, nah, kita belajar mengenal warna ini. Warna hijau, pintar ini, warna alat pintar ini, warna kuning. Benar sekali. Ini warna? Eh ya. Bentar, ini warna merah. Benar Warna ini warna? Blue. Blue. Blue itu bahasa indonesia -nya. biru. Wow. Nah, sampai di sini ya teman-teman kita. -teman. Jangan lupa bermainnya. <tuh> Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.